Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Agung Sakti. Di video kali ini saya akan mengasih tahu cara-caranya memakai Game Monster Untuk mengedit video penebus kaca Agar seperti Pesulap ya, menembus kaca jadi biar tema keren di-upload di Facebook, di Youtube ya tapi kalau guys kita lanjutin video berikutnya jangan lupa klik subscribe di bawah ini. karena subscribe itu gratis, kata-kata gratis jadi caranya seperti ini guys kita masuk ke bagian game master lalu kita ambil edit kita pilih aspek rasio yang 16x9 lalu kita pencet media ambil video yang mau kita edit seperti tembus pak kaca seperti ini ya tekan oke okay. lalu kita potong bagian yang tidak penting ya seperti ini sangat hati-hati biar oke okay. kita tekan kita potong di bagian di playhead Lalu kita ambil bagian luarnya seperti ini. Tekan lagi, kita potong lagi, lagi, lagi, lalu kita buang di bagian tengahnya ya guys. Dan hasilnya akan seperti ini. sangat pagi sekali untuk Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk ini. Buat kalian semua, jangan lupa ketik "subscribe" dan tombol lonceng untuk berlangganan.